buat apa yang namanya pop up? pop up ini namanya pop up. Ya, tadi sudah dicontohkan ya. Seperti ini. Ini contoh pop up. Oh, berarti ya binatang yang taruh sebuah rak. Ini apa? Ini apa ya? Kucing ya? Ini anjing ya? Yang membuat seperti ini. Tapi dalam bentuk yang lain, kalau ini hewan-hewan, teman-teman bikin yang kendaraan. Siapa yang suka naik kendaraan? Saya, saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Lurus, lurus, rasya. Lurus, lurus, saya. Ah, Satu, mundur lagi aku pakai. Ayo duduk di mana duduk? Kamu duduknya di mana Ini hey. ya. hey? ya. semua. Đi ở đi mà này Satu aja yang pegang mic, Lihat sini, Kak Ya, sambil bicara ya. Haikal, haikal, lihat sini. <San> yang keras suaranya betapa terang, terang,